cara tapi dari hatiku yang kini sepi kenapa pula beruber bisa bila semua yang punya cita di jiwa apa mungkin ini selamanya ataupun ini hanya setika kenangan yang tersimpan di hati sampai matiku janji bulan satu hari nanti oh oh hari nanti oh oh hari nanti Ada kamu, hu -huh, tapi ku perlu jawaban jujur dari kamu. Hu -huh, biar pun tahu kau kau penipu. Hanya permainanmu saja untuk aku. Hu -hu -hu, sedihnya, hidup begini setiap yang kulakukan untuk dirimu terasa bagaikan angin yang berlalu, bina dirimu tiada. Kau rasa hebat Kau tanda bahagia Kau lah dunia Walaupun ku tahu Kau bukan milikku Kau perlu tahu Sedihnya novel cintaku Biaya yang ku pahami Hanya diriku saja Ku tetap berdoa Harga kau bahagia Harga kau bahagia ah. oh, Ada kamu Tapi ku perlu Jawaban jujur Dari kamu Yang kulakukan Untuk dirimu Terasa Bagaikan Angin yang berlalu Bila dirimu tiada Hati ku rasa kota Kau bahagia Kau lah dunia Walaupun ku tahu oh, Kau bukan milikku Kau kalau Bel cintaku, dia yang ku pahami hanya diriku saja. Ku tetap berdoa ah, harga kau bahagia, harga kau bahagia, ah, harga kau bahagia. Ah, harga kau bahagia.